Suka bermain hujan. Saat matahari bersinar cerah. Dindin -din suka bermain sepeda. Kring kring goes goes. Kring kring goes goes. Dindin suka melompat lompat. Hap hap hap. Dindin suka bermain ayunan. Yeay yeay. Dindin Suka menari-nari, cengjat, cengjat. Tapi satu persatu awan mulai pergi. Matahari juga ikut bersembunyi. wuh hujan. Dindin masuk rumah nak. Lalu Dindin masuk dalam rumah. Dia memandang hujan di balik jendela. Mama, aku ingin bermain hujan. Bermain hujan? Hujan. Kamu boleh bermain hujan, tapi jangan lupa pakai jas hujanmu. Hore! Ternyata walaupun hujan, aku masih bisa melompat, menari-nari, dan bernyanyi.